Lur, Bron, uh, uh Joss, uh, Mantap, uh. Assalamualaikum Lur. Mumpung kali nya banjir kita coba mancing keleman. Kita mancing di situ. Sudah saya pasang satu cuma satu joran aja. Tuh. Oke, kita tunggu. Makan, Mas Bro, ada pergerakan, kita tunggu. Getar, Mas Bro, apakah dapat itu? Kita lihat dulu, ya. Keting mas bro Ketil. Lanjut puncal Gerak-gerak lagi mas bro Kita coba Samperin Kayaknya ikan kecil lagi nih habis mas bro pasang lempan lagi mm -hmm. Mas Bro kayaknya dapat Mas Bro tuh. Tuh. Keberakan Mas Bro. Ih, cek dulu. Bun. Uh. Mantap. <tuh> hey, lanjut lagi, Mas Bro. Mantap.